Terbaru seputar idola Kesayangan kita Ke kabar pertama para sahabat, ya, Kita awali dengan kabar yang Sangat tentunya membuat kita Semakin tertantang Dengan memvoting Idola kesayangan kita saingannya Ada pasangan Richis TR Pasahabat ya di Indotv Perhatikan diunggah Indotv mengunggah sebuah postingan. Ini poin voting idola kesayangan kita Leslar dan pasangan Richie's TR. Ada sebuah kalimat. Wow, makin ketat pasangan terpopuler 2021. Dimana Leclerc 51 persen, Richie's TR 49 persen. Woi, makin panas persahabat ya. Cuma selisih 600 tuh, persahabat yuk kita sama-sama kompak. Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu menjadi nomor satu dan selalu menjadi terdepan Wow, Masya banget ya Yuk buktikan kekompakan kita, kesulitan kita Bahwa kita tentunya barbar dalam mendukung kebaikan Caranya untuk memvoting idola kesayangan kita Lesti dan kakak Rizky Bilal Selanjutnya kita lihat juga bersahabat ada sebuah unggahan Ini ada unggahan spesial dari Markona al-Skorkiut yang memposting momen ketika cinta Abadi Leslar, dan di sini ada sebuah kalimat FIE yang dituliskan. Persahabat, ya, perhatikan di sudut pertama ini. Selamat Hari Minggu, jamaah! Tenang-tenang, weekend ini gua di rumah siangnya, jadi bisa nonton CL. Katanya tuh, persahabat, ya, ci. Pasti pada suka cinta Abadi Leslar episode hari ini, ya. Iya kan ngaku lu semua, jujur ya Emang bener gua suka banget sama episode kali ini Kayak berasa ocehan minggu lalu langsung diperbaiki hari ini Haha <tuk> berasa aja bedanya gitu bestie. Katanya tuh persahabat, ya perhatikan juga ke Keselit berikutnya Overall episode hari ini itu improvnya banyak banget Dibanding minggu lalu, mulai dari alur sama perpindahan setiap skin Terlihat banget hari ini perpindahan skinnya manis banget, cakep gitu, suka deh katanya tuh kayak nggak berasa. Tiba-tiba pindah gitu WKWKWK, WK, WK, tapi ada alurnya. Mari mulai dari ide cerita kalian ngerasa nggak kalau hari ini ide ceritanya tuh simpel banget loh. Kayak cuma BBL mirip pub dance tapi hari ini dikemasnya cakep banget, terutama ada bintang tamu Raffi dan Irfan Hakim persahabat ya. Irfan Hakim suka banget tuh Espresialinya, Masya Allah banget ya Sebenernya hari ini tuh cakep banget Alur sama ceritanya, tapi ada satu hal Yang mengganggu gua, jujur ya Kalau itu skin keakikahan margin tuh bagi gua Kayak percuma, kayak nggak ada Nyambung gitu persahabatnya Lebih bagus, gak harus Ini pandangan dari gue ya, besti Tapi ini ketutup langsung sama alur Dan perpindahan skin yang cakep Hari ini Ah, ya. suka sekali Katanya tuh, Masya Allah. Ini penjelasan dari akun fanbase yang selalu standby, menonton cinta abadi Leslar, sahabat ya. Unggahan selidik berikutnya perhatikan. Diawali dengan skin pop dance pengen ngobrol empat mata sama bila anyway entah kuping gua emang yang agak budek apa gimana gua sama sekali gak ngerti percakapan papa Daniel. Sorry ya om, gua gak ngerti kata-kata yang om ucapkan di sledding papa dance tuh. Karena gak jelas di kuping gua sekali dua kali masih it's okay teman persahabat. Tapi kalau keterusan akan sedikit kring nanti please jangan ngasih dialog panjang-panjang ke papa daniel gua nggak kuat bestie katanya tuh dikirain mau ngomong apa ternyata mau minta foto usg bbl kemudian doi video call atau bikin video gua gak tahu persahabatnya itu aduh merujukin bbl mirip beliau masya Allah banget ya memang luar biasa episode kali ini membuat kita semakin bahagia aja persahabatnya banyak sekali tentunya pelajaran juga yang kita ambil Dan selalu membuat tentunya kita bahagia Masya Allah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kesuksesan Dan kemudahan apapun yang dilakukan oleh tim dan idola kesayangan kita Ada sebuah kalimat kemsen juga yang dituliskan nih para sahabat Makan nih 10 slip gumoh-gumoh dalu pada WKWK, FYI gua nulis ini beneran, habis nonton langsung buat tulis nih ocehan han anjir butuh waktu satu jam setengah cuma buat nulis ocehan Arfaida Arfaedah macam ginian, iya emang lama besti, masya Allah banget ya, Anyway, terima kasih doa baiknya dari kalian ya, Marvin kalau DM-nya belum dibalas semua terus persahabat ya Tentunya ini adalah fanbase yang benar-benar persahabatnya Niat banget menuliskan fvi persahabatnya Masya Allah, mudah-mudahan selalu banyak Doa, dukungan dari orang-orang yang baik Yang tentu mensupport idola kesayangan. Selanjutnya kita lihat juga, jangan lupa persahabat, ya kita semua warga Konoha untuk mendukung memvoting Dede Elasti dan kakak Rizky Bilar di ajang HIP World 2021 Karena idola kesengan kita masuk nominasi pasangan paling HIP Saingan juga ada pasangan Richis TR dan AHA, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, yuk sama-sama kompak yang terbaik untuk leslar untuk berikutnya kita lihat juga persahabat ini ada sebuah postingan video tip, ketika Lesti dan reski bisa tiba di klinik MS Glow di kota depok persahabat di sini sebuah kalimat pesan yang disampaikan oleh salah satu fans yang melihat secara langsung teh tadi aku ketemu dede sama kakak di MS Glow depok katanya tuh Iya dirangkul terus, dedek imut banget, cantik, Gakak ganteng banget. Katanya tuh, persahabatnya ini pengakuan langsung dari salah satu fans sejati yang secara langsung melihat idola ke Kita ketika berkunjung ke MS Glau Depok, sahabat, ya. di situ tertera bahwa kakak Bilar itu selalu merangkul Dedek Lesti Kecewa dan Dedek Elasti itu sangat imut banget, ya Masya Allah diunggah kembali postingan tersebut oleh akun sendal putih, Unscore Bilar. Ada kalimat caption juga yang dituliskan. Pengakuan yang semalam ketemu langsung Amalia Laria, mereka emang off-cam, on-cam sama aja sweetnya, nya Gak ada bedanya makin sweet malahan kayaknya kalau off-cam, Masya Allah banget, ini adalah kesayangan kita. Dan kita lihat juga di postingan tersebut banyak tanggapan. Banyak respon yang diberikan Salah satunya dari akun Violet Elta 0702 mengatakan Mereka berdua tuh emang best ya Ramah sama siapa aja Jadi Salfok sama Dedek Dia main sambut tangan Mbaknya hampir mau dirangkul Pula padahal kayaknya belum kenal Masya Allah banget Mudah-mudahan tentunya ketulusan dari fans Sejati selalu mendukung Idola kesayangan kita untuk berikutnya kita lihat juga ada sebuah postingan info terbaru yang kita dapatkan Karena sudah di up saja video kolaborasi Leslar bersama Ayu Dewi Bersahabat ya yuk mampir ke channel Youtubenya Ayu Dewi Karena di situ ada keseruan yang tentunya disuguhkan oleh idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Untuk berikutnya juga bersahabat kita lihat ada sebuah postingan nih Ini terakhir nih Masya Allah Masya Allah, Masya Allah Luar biasa para ya Melewat banget nih ya <gum> Gimana enggak tambah sayang, tambah cinta Sama mereka berdua Yang selalu memberikan kebahagiaan Untuk kita semua Masya Allah Mudah-mudahan Idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan Dan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan berikutnya ini info penting juga untuk kita semua, jangan sampai lupa acara anugerah KPE 2021 akan digelar hari Jumat, tanggal 17 Desember 2021. Para jangan sampai lupa dicatat tanggal dan jamnya, jam 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di Indonesia, karena idola kesayangan kita, Les Digi akan tampil sebagai bintang tamu di acara tersebut. Yuk sama-sama kompak, sama-sama solid mendukung yang terbaik karya-karya idola kesayangan kita.